Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan pastinya Vitamin-vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin spesial bahagia banget ya dari idola kesayangan kita langsung nih Buna Lesti memposting dua jam yang lalu foto cute bersama baby L di acara buk berleslar hari ini masya Allah spesial nih vitamin bahagia full disuguhkan oleh idola kesayangan kita kita salvok pastinya dengan penampilan bunda Lesti dan abang fatih yang bikin kita salvok masya Allah mudah-mudahan tersabat ya keluarga leslar selalu bahagia langgang dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik di postingan ini pun tentunya ada kalimat caption yang dituliskan, "Anak Bunda udah 4 bulan, sehat selalu Yana, tetap sadar kamera, teknologi minggir, katanya itu bersahabat ya, nggak gokain aja ya, teknologi itu masya Allah." <gifat> Alhamdulillah, BBL sudah 4 bulan masya Allah, semoga selalu sehat, dan pastinya bersahabat ya, BBL ini tetap sadar kamera, ini sih pinter banget ya, semakin gemes dan pastinya semakin tambah semangat langsung disuguhkan vitamin bahagia oleh Bunda Lesti Kejora dan disimak juga persahabat di postingan Bunda Lesti ini ada kalimat permintaan maaf dari Technovi ya kita simak di kalimat komentar Tenovia mengatakan maafkan atemu ini ya bang, mengganggu pemandangan abang sama bunda katanya tuh ya, Masya Allah doakan selain terbaik untuk keluarga Leslar. selain Bunda Lesti Kejora Postingan vitamin bahagia pun diunggah oleh Papa Bilar Yang menggendong Abang Fatih Masya Allah, ini sih luar biasa Kesaingan kita semuanya Menyuguhkan vitamin bahagia di malam hari ini Kita simak juga bersahabat di kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Pansos dulu Ah sama Abang El Aduh kali ini Papa Bilar Pansos sama Abang Fatih ya Masya Allah, yang udah dikomentari juga oleh Bunda Lesti Sayangnya Bunda, wow, dua-duanya pastinya sayangnya Bunda Lesti Kejoran Luar biasa, semakin bangga, semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini, ibu Persahabat, ya, banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan Salah satunya ada Ustaz Sufi Al Yang memberikan love hitam lima sekaligus untuk Baby El dan Papa Bilar, ini sih luar biasa. Suki ini juga adalah salah satu orang yang selalu mensuport hubungan Lesti dan Bilar. Berikutnya persahabat, kita mampir ke unggahan igasnya Bunda Lesti juga nih. Aduh, masya Allah banget ya. Baby El lagi digendong oleh Papa, sangat cute dan sangat menggemaskan sekali. Dan digendong juga nih persahabat ya oleh uaknya. Masya Allah, uak Dedi ya, ini lagi menggendong Abang Fatih. Pokoknya persahabat ya bang Mimin akan kasih keseruan di malam hari ini di acara book berbareng Leslar Kita simak persahabat keseruannya kali ini Rizky Bilar lagi main games persahabatan ya rebutan kursi Finalnya ini Bar Pak kira-kira siapa yang menang nih Waduh Masya banget ya Sudah dipastikan sih sepertinya Papa Bilar yang memenangkan games tersebut Itu feeling ya persahabat ya Tapi ini seru banget kocak dan pastinya kita bangga karena hubungan silaturahmi tetap terjaga dengan baik, Rizky Bilar dengan Pak Ferry Fernandes. Dan selanjutnya, persahabatan kita simak juga keseruan yang tentunya disuguhkan oleh idola kesayangan kita kali ini, Bunda Lesti, lagi karaoke bareng ya. Dan Papa bilang lagi nyawer Aduh, Masya Allah banget ya Dikasih saweran langsung Oleh Papa Rizky Bilar di acara malam hari ini Kita sih makin bangga banget ya Mudah-mudahan selalu berkah Selalu barokah untuk rezekinya Dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar Amin Dan berikutnya persahabat Ada postingan cute nih Dari Abang Fatih yang digandung oleh Tenovi kali ini Masya Allah Gemas banget ya BBL ini semakin lucu, semakin ganteng Pokoknya tahan henti mendoakan yang terbaik Untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Dan berikutnya juga para sahabat kita simak Ini ada bunga spesial dari Rudy Salim Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Papa Bilar dan Bunda Lesi Kejora Saat di acara book Bareng Lesler Kita salpun dengan kalimat yang diposting oleh Rudy Salim Lesti Kejora Rizky Bilar lagi memberi penjelasan mengenai tanggapan Lesti Aduh Masya Allah banget ya Masih booming, masih tren nih untuk tanggapan Lesti Semoga selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Amin